emas bullish cari sinyal valid secara umum bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1888.62 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1872.68. Sekian analisa forex untuk tanggal 1 Juni tahun 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.